Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Dharma Budaya, Salam Kebajikan. Saya Victor Osman, selaku Founder dan CEO PT Dream Action Technology Internasional, mau mengucapkan ucapan rasa syukur atas setelah terlaksananya Dream Talent Virtual Talent Fair di penghujung tahun 2020. Kami menyadari akan selalu ada hal yang bisa kami tingkatkan untuk memberikan Dream Talent Virtual Talent Fair yang lebih baik lagi, dan kami membuka tangan selebar-lebarnya untuk semua pihak yang memiliki visi yang sama dan mau bekerja sama dengan kami. Terima kasih untuk setiap interaksi feedback yang diberikan oleh Anda semuanya, agar Dream Talent terus bertumbuh dan terus menjadi lebih baik, agar terus menjadi platform pilihan terbaik yang menghubungkan pencari kerja dan penyedia kerja. Terima kasih kami sampaikan untuk semua stakeholders Dream Talent Virtual Talent Fair, termasuk Anda yang telah mendukung Dream Talent Virtual Talent Fair. Sama-sama -sama kita sudah berbagi dan belajar bersama untuk karir yang lebih baik. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh expert speakers yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama-sama satu tujuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dan tentunya ucapan terima kasih dan rasa bangga saya kepada Project Coordinator Dream Talent Virtual Talent Fair Yasri Alfauma dan Maesa Arifin atas segala action-nya yang membuat Dream Talent Virtual Talent Fair dapat terlaksana dengan baik. Ini bukan akhir, namun awal untuk Dream Talent Virtual Talent Fair yang lebih baik lagi di tahun mendatang, tahun 2021. Semoga di tahun 2021 yang tinggal beberapa hari lagi akan menjadi sebuah momentum perubahan untuk kita semua ke arah yang lebih baik, lebih sehat, lebih fit, lebih berbahagia. Terima kasih. Saya, Victor Osman. Let's be amazing!